Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah potret persahabat ya ini potret BBL dan Bunda lesti aduh ekspresinya BBL membuat kita terlihat gemas melihatnya persahabat ya masya Allah ekspresinya selalu membuat kita bahagia mudah-mudahan sehat selalu bahagia selalu untuk hidup kita kesayangan kita sayangan kita momen ini pun diugah kembali oleh akal yang selalu skorsi kita juga sempurna dengan kalimat kapsinya dituliskan tolong selamatkan muka abang woi katanya tuh aduh ekspresi mukanya abang el memang lucu banget persahabat ya aduh masya Allah pokoknya nih penyemangat kita semua dan berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah organ spesial yang kita dapatkan persahabat ya ini momen ketika gula di resik Muda Lesti saat tampil di Heaven Lights Annual Show 2022. ini sih tentunya untuk menutupi mulut-mulut Markona yang selalu nyinyir, yang selalu dunia mau fitnah, idola kesayangan kita. Di sini kita lihat persahabatnya, pastinya orang-orang yang melihat secara langsung Muda Lesti itu baru tahu sebenarnya sosok Muda Lesti seperti apa. Kita lihat persahabat di kalimat komentar, ada yang mengatakan cantik ke orangnya manis kata sahabat ya, langsung ada jawaban nih dari Vanilla Heka. Iya cantik banget dan lebih cantik kalau ngelihat langsung. Ramah banget pula tuh sahabat ya. Ini yang melihat secara langsung. Bunda Lesti cantik banget dan lebih cantik kalau ngelihat langsung. Sahabat ya. dan Bunda Lesti itu ramah banget ya aslinya. Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat komentar juga yang diberikan Makanya kalau ada neti yang hate comment Bilang bla bla gua ngakak sama geli Belum pernah ketemu aslinya Tapi sok tahu Lesti udah cantik Tajir ramah lagi Tuh persahabat ya Ini yang sudah melihat secara langsung Bahwa budak Lesti Kejura, Itu orang yang sangat cantik Dan sangat ramah Masya Allah banget persahabatnya Kita bangga Kita pasti bahagia banget Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin banyak support dan doa Yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu mencintai idola kita Berikutnya, para sahabat, perhatikan juga Ersemuangan spesial terbaru nih Ternyata Leslar setelah di acara live Di tempatnya korudi Salim Ini langsung ke tempat Kobas Wow, Masya Allah banget ya, meeting lagi nih Di tempat Kobas, Masya Allah ada Bunda Lesti, terlihat sangat cantik banget ya Aduh, luar biasa pokoknya Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan Selalu diberikan kelancaran Untuk malam hari ini, apapun yang dilakukan Oleh Leslar Mudah-mudahan berjalan dengan Lancar Momen ini pun bersama diunggah kembali oleh Akun family ke Leslar 23 Banyak tanggapan komentar juga Yang diberikan bersama ya. Dari akun Puluhulawa dalam memberikan love Empat. Wow, saking cinta dan sayangnya kepada Les Respon pun yang diberikan sangat positif Dan berikutnya persahabat Bungimin akan menginfokan untuk keluarga Konoha Jangan sampai lupa untuk menyaksikan acara SCTV Music World 2022 Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Disiarkan secara langsung di studio 6M Tech City SCTV Bersahabat ya? Karena Bunda Lestri dan Bapak billar dipastikan hadir di acara SCTV Music World 2022 Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan semoga idola kesayangan kita mendapatkan piala penghargaan Dan sekaligus memborong penghargaan di ajang tersebut